sama aku dan conference ya. kita mau nerusin pertanyaan yang sebelumnya kok siap oke masih banyak kan ini siap <laughs> <satu buku>. <laughs> jadi melanjutkan pertanyaan yang tadi ya nah masih di VCE dari informasi yang saya dapat kok VCE itu menyelenggarakan Asia Vespa Day ya di Jogja kan ya permanent. bisa diceritain nggak gimana dan kenapa ada AVD? Ya jadi dua, Sejak kita ikutan di festival Forward Day 2016 di Saint Tropez Perancis Yang kita pertama kali Setelah menjadi member itu kan Itu kan jadi event pertama kita kan Dan itu pas lagi ada juga eh, Sesi bidding Untuk acara 2020 Antara Portugal dengan Luxembourg Terus juga saya coba mengajukan kalau Indonesia juga kita coba mengajukan di tahun 2021 gimana ya seperti itu kan terus beberapa dari para peserta itu juga setuju yaudah, ya udah mengajukan untuk mengajukan untuk jadi tuan rumah di Indonesia hmm. untuk Vespa World Days. Nah, dalam perjalanannya itu di tahun 2016 itu kita coba bicara juga sama Vespa World Club bagaimana kalau kita bikin Asia Vespa Day dulu. Jadi sebelum ke acara Vespa World Days yang di tahun 2021 itu kita bikin dulu aja untuk Asia Vespa Days di tahun 2017. Manasan, gitu. manasan lah <laughs> seperti itu. Jadi persiapan ke sana supaya um, ya mereka tahu kita bisa bikin event dan cukup bagus dan dan sukses lah okay. seperti itu. Ya udah kenapa tidak kan? Ya udah akhirnya ya kita coba dan akhirnya sudah bikin dan itu kemarin yang datang itu ada sekitar empat negara luar. Satu dari China, memang anggota dari Vespa Wood Club Dia datang presiden dan membernya total ada 10 Ada dari Jepang satu Ada dari uh, Italia yang satu datang Yang datang hmm. Ada dari Italia satu yang dia riding Sengaja dari Itali ke uh, Indonesia. Indonesia ke acara itu Si Fabio itu Dan dia hmm. ya, ya kira berhasil juga nyampe pada tepat pada saat hari harinya Seperti itu Lalu dia, pake Vespa, kan? Sini. dia bawa Vespa sendiri dari sana. Berarti udah memang itu dia sudah nol, bahwa memang dia mau datang ke Asia Vespa deh, seperti itu kan? Oke, datang dan satu lagi itu dari uh, Malaysia. Malaysia itu Vespa Rados juga tuh datang juga dia. Karena itu uh, dia awalnya kan memang belum menjadi member dari Vespa World Club kan, tapi ya mereka mau datang ya, kita welcome seperti itu karena ada yang beberapa untuk pengecualian dan kita bilang bahwa eh, ke Vespa World Clubnya dan itu boleh dengan persyaratan juga mereka juga mulai mempersiapkan eh, National Vespa Clubnya dan daftarkan ke VWC waktu itu. Nah, pada saat AVD itu dari China merasa cukup happy dengan ya dengan acara Vespa dalam arti untuk tempatnya yeah. itu kan sangat itu historical ya lalu juga untuk acara juga mereka nggak terlalu konsen dan, dan dia juga ikut juga ditemani dengan beberapa komunitas yang ada untuk muter-muter Jogja untuk makanan lokal dan macam-macam mereka happy gitu. jadi mereka mengupdate itu ke Vespa Wood Club jadi yang update sukses tidaknya acara itu bukannya dari dari, ya dari kami tapi mereka pas itu dari mereka feedbacknya gitu kan dan, dan itu mereka akhirnya Uh, ya diterima dan kita di tahun 2017 dan 2018 kita tetap juga update mengenai progresnya acara Festival World Days uh, akhirnya ya kita disahkan di tahun 2018 bahwa kita dapat yang di tahun 2020 ya, karena, ya. karena Luxembourg itu mundur oh. jadi pada saat yang 2016 itu kita E, berikutan bidding antara si loksumbek dan Portugal si loksumbek yang menang tapi pada akhirnya dia mengundurkan diri hmm. nah kita ditawarkan untuk di tahun 2020 makanya kita ambil nah yang 2021 waktu itu tetap ke Switzerland karena memang dari awal Switzerland itu sudah mendaftarkan cuman waktu itu 2016 mereka telah datang jadi tidak presentasi lah hmm. itu, seperti itu Jadi ya kita akhirnya dapetin dulu berarti FVD uh, itu bukan salah satu syarat untuk dapat FVD ini kan um, cuma untuk cuma untuk betul iya, lompatan iya, iya, nah, gitu, berarti, kan. berarti bukan syarat syarat syarat bukan syarat, syarat, bukan, syarat <laughs> bukan bukan bukan syarat <laughs> bukan tuh mahar lah bukan mahar <laughs> mengenai di Bali hmm. mungkin yang saya tahu ini ya gitu hmm. kan ini FVD pertama yang dilakukan di luar Eropa iya bener, betul, bener. Betul. bisa dijel dijelasin gak secara rinci gimana prosesnya sampai Indonesia bisa dapat kepercayaan. Iya tadi kan juga sudah proses ya sudah kasih tahu juga hmm. di awal tadi untuk yang kita dapat di 2020 karena kan awalnya kan kita mengajukan di tahun 2021 yeah. itu tapi karena Luxembourg itu mengundurkan diri jadi kita ditawarkan mau nggak dimajuin. Hmm cepat kan akhirnya udah kita ya kita oke Nah, itu kan kemarin kan yang 2020 berarti kan Indonesia itu dapatnya 2020. Betul, 2020. Nah, dari 2020 itu itu karena ada pandemi kan. Yeah. Nah, selama selama 2 du, dari 2020 ke 2022 ini mm. itu ngapain aja jadinya? Kalau acara Vespa World Club memang sudah di ada untuk informasinya resmi dipospon semuanya mm -hmm. Semua acara nasional maupun acara internasional mereka itu dipospon Jabatan Koko itu sekarang di, ke, di pengurusan VWC dan program-program apa saja yang Kofran sudah buat? Di VWC sebenarnya sudah tidak ada apa-apa ya Sudah mm -hmm. sudah selesai karena kan mereka sudah regenerasi juga kan mm -hmm. Jadi tidak ada apalagi dan memang Uh, dari tahun 2017 itu mereka memang kan mau membesarkan juga per regional benua ya Jadi salah satunya ya dengan acara Vespa World Days di luar dari Eropa ini yang pertama Lalu mereka juga dari tahun lalu juga sudah mulai berproses membuat regional-regional uh, pengurusan Jadi mereka sudah ada untuk kemengurusan hanya di Eropa Jadi Vespa Club Eropa itu diadain lagi sekarang sudah ada pengurusnya Vespa Club Amerika juga sekarang sudah ada untuk regional Amerika itu terdiri dari Amerika Utara sama Amerika Selatan itu digabung jadi satu sudah ada satu pengurusan lalu juga di uh, dalam proses nih sekarang masih untuk yang di Asia Pasifik jadi Asia Pasifik itu untuk yang Asia biasanya plus Australia jadi mereka juga akan bikin dan Afrika juga dalam proses juga jadi memang mereka uh, dia dalam proses membuat regional-regional hmm. itu dan saya sudah tidak terlibat lagi sekarang di jadi ya, PWJ. ini, uh, ke, apa sih presiden Vespa Asia Tenggara atau? Enggak enggak enggak itu waktu itu kan uh, karena di tahun 2017 ribu tujuh belas yang disele itu kan uh, kita ada untuk regenerasi ya regenerasi terus kita mengajukan diri saya juga mengajukan diri menjadi perwakilan untuk Asia Pasifik. Hmm. Oh itu, dan itu memang uh, dijadikan sebagai extended representatifnya dari Vespa World Club untuk Asia Pasifik lah seperti hmm. itu. Pertanyaan terakhir ya, ibu nggak ingin selanya. <laughs> <laughs> Jadi kok kan VCI itu terdaftar didaftarin atas nama PT ya? Ya betul. PT-nya tuh apa? Jadi nama PT-nya PT Vespa Citra Indonesia. Vespa ku VCI tetap Vespa Citra Indonesia. Kalau di pendeknya jadi namanya PT VCI juga. Kenapa nggak bukan Vespa Club Indonesia kan VCI VCI? Ya Vespa Club Indonesia kan nama agak keinggris Inggris-Inggrisan kan. Nah waktu kita daftarin ke PT itu nggak boleh pakai nama Inggris lagi sekarang. Oh jadi harus nama Indonesia. Jadi harus pakai nama Indonesia. Oke, okay. nah, bisa gitu. Ya? <fold> <Lanqueen> peraturan itu <GUimas logo> Apa peraturan? <mic seul> <langsung> <Tokyo> kayak gitu aja iya, kali kok ya iya. e, segitu terima kasih kok udah sama, mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dulur Vespa. Ya. Dulur Vespa. Mm -hmm. e, panjang lebar loh sampai sebuku. Siapa <tuk> <tuk> iya, kau? ada yang mau disampaikan <tuk> ya buat dulur Vespa kok? Iya, dulur Vespa. Saat duluan Vespa tetap jaga persahabatan persaudaraan satu Vespa sejuta saudara. Duyup uh, terus Satu Vespa sejuta saudara, bukan juta sebulan <laughs> Oke okay deh makasih Dulur Vespa ya Pantengin terus Dulur Vespa oke okay? Dadah Nah jadi gitu Dulur Vespa Intinya VCI dibuat itu untuk kemajuan Vespa Indonesia Dan memperkenalkan ke dunia bahwa Populasi pengguna atau komunitas Vespa di Indonesia itu sangatlah banyak dan beragam Hal ini bisa menjadi salah satu kekuatan Indonesia agar tidak dipandang sebelah mata Atau diperhitungkan dengan baik oleh Para produsen Vespa itu sendiri Atau sama VWC Dan pebisnis bisnis Parts Atau aksesoris Vespa Untuk kita semua sebagai para penghobi Vespa Di seluruh NKRI Dengan Indonesia sudah menjadi Bagian dari VWC Kita harus memberikan citra yang baik ya Sesuai dengan nama pendirian Saat pendirian VCI Yaitu dengan nama Vespa Kucitra Indonesia Kita harus memberikan Citra yang baik untuk sesama pengguna Vespa dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dengan moto satu Vespa sejuta saudara dan untuk para putris eh, dunia yang mampir ke wilayah Indonesia mari kita buktikan bahwa Indonesia baik di mata dunia. Untuk acara Vespa World Days di Bali nanti mari kita dukung agar acaranya sukses dengan mempertaruhkan nama bangsa Indonesia. Jadi tetap jaga kekompakan kita untuk mensukseskan acara PWD agar nama Indonesia tetap harum di mata dunia. Untuk para penyelenggara acara, selamat bekerja dan tetap kompak, sukses selalu. Agar acara PWD ini terlaksana dengan lancar. Untuk para founder PCI, terima kasih sudah membuat Indonesia dipercaya oleh dunia untuk melaksanakan acara Vespa World Days ini eh, yang pertama kali diselenggarakan di luar Eropa. Dadah.